Ayu Ting Ting sewot disinggung lagi soal Raffi Ahmad. Ayu ting, ting tengah menjadi sorotan publik selama beberapa bulan terakhir ini, bukan karena prestasi membanggakan yang ia raih. Tapi karena kabar perselingkuhannya dengan Raffi Ahmad terus bergulir di kehidupannya. Ayu Tingting -Ting bahkan dicibir dan dicaci maki oleh netizen karena disebut sebagai perusak rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, tak mau terus-menerus dihujani komentar negatif masyarakat. Ayu Tingting -Ting merasa perlu membela diri dari tudingan berselingkuh dengan Raffi Ahmad. Ia kembali menegaskan jika hubungannya dengan Raffi Ahmad murni kedekatan pertemanan dan bukan selingkuh seperti yang dibicarakan akhir-akhir ini, saya mau sama siapa juga dekat. Terserah orang mau bilang apa, tapi niat saya baik, siapa juga kalau orang baik dekat saya, ayo temenan, kecuali orang jahat, ucap Ayu Ting Ting saat ditemui di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Rabu, tanggal 9 bulan 11 tahun 2016, pelantun lagu Sambalado meminta agar dirinya tak lagi dikaitkan dengan rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ia juga sempat sewot kepada para pewarta yang terus-menerus membahas rumor perselingkuhannya dengan Raffi Ahmad, kan situ paling nggak bisa lihat saya dekat, yang dekat dibilang pacaran atau apa. Makanya mikirnya kayak orang pintar saja begitu loh, Ayu Ting Ting menegaskan. Janda satu anak ini memastikan jika kehidupannya saat ini berjalan normal dan menyenangkan meski terus diusik kabar selingkuh. Ia berusaha untuk tak ambil pusing dengan cibiran dan cacian masyarakat terhadapnya, biasa slow, satai, saja, hidup jangan dibikin sulit, hidup cuma sekali, Ayu Ting Ting mengakhiri.